Nah, siapa nih yang mau jadi YouTuber tapi cuman punya modal HP aja? nggak punya kamera profesional seperti mereka. Bisa enggak? Menurut aku worth it-nya ini bisa banget. Jadi satu HP itu kita bisa menggunakan untuk perekaman dan bisa juga menggunakan proses editing. Karena aku tengok sekarang ini proses editing itu banyak banget yang dari smartphone dan lebih simpel, karena banyak templatenya gak pusing, gak banyak-banyak yang harus ini dulu, harus itu dulu, harus ini, ini, ini ini. jadi sekarang hp itu udah sangat super banget untuk jadi youtubers. dan rame gak penontonnya, menurut gue rame gue bakal nunjukin ini ide-ide konten apa aja yang akan dibuat dari hp mungkin kalau kalian pandai dikit aja belajar dikit lagi lebih sabar lagi kalian bisa mencontohnya dengan sempurna nah kita langsung aja nih masuk yang pertama akunya di sini dikecilin dulu ya biar enak ya Ida, aja udah aja cukup nih Nah kita masuk ke channel yang pertama Ini nama channelnya Juni dan Fe... Juni Juni Juni dan family Di sini Jumlah subscribernya udah banyak ya kawan sampai dengan 17 juta kali ya Ini cuman gini aja nih Kalian boleh lihat gak Jadi ada anak perempuan Yang bermain dengan ayah apa ibunya Aku Gak dengar nih jadi udah dia bermain gitu aja, menggunakan kegiatan yang sehari-hari. Jadi kalau kalian yang punya anak kecil atau banyak mainan kecil, ini bisa dicontoh nih. Dan bisa dijadikan referensi. Nah, isi videonya kayak gitu aja tuh. Ada sebuah balon yang diisi air lalu diisi sebuah mainan. Menarik enggak ini? Ini cukup menarik. Karena akan membuat anak-anak jadi penasaran. Ini... Ini salah satu, satu yang harus bisa kita contoh. Lalu lanjut selanjutnya, siapa di antara kita yang suka main ke gunung? Ya, menurut aku ini cukup worth it deh. Ini menggunakan HP ini bisa nih kayak Abang ini. Tinggal semana kreativitas kita aja dalam mengambil angle atau sisi-sisi dalam syutingnya. Ini abang ini kutemok cukup keren nih. Di sini dia buat solo camping sendirian ya. Siapa nih yang suka banget camping tapi nggak memanfaatkan momentum itu sebagai uang. Dan malah keluar uang. Ini abang ini cukup kreatif kayak gini nih. Jadi dia bawa peralatan banyak tapi sendirian aja. Mungkin tripod lah salah satunya nih ya. Dan ini abang ini udah punya, mempunyai subscriber sampai dengan 559.000 geng. Gila gak? Gila banget nih. Gila banget. Gila banget. Ini keren keren keren keren. Lanjut ya video selanjutnya ini tentang yang hobi makan. Nah, siapa nih yang hobi makan nih? yang hobi jajan Ih gila gila gila gila gila sekarang ini menurut aku udah cukup banyak orang sukses dari channel makan-makan aja ya ini kalau menggunakan hp aja ini udah bisa loh udah support loh tapi kalau dia kayak smr gini gue sarani pakai click on lagi atau pakai mic eksternal. karena apa? karena kalau kita buat konten makan itu biasanya estetiknya dengan suara ngunyahnya. gler Geger kali, sorry gini ya. ah Kayak gitu dia. Ini bisa banget ya buat kalian yang hobi makan. Dan punya smartphone atau handphone doang. Apa nggak jadikan uang? Semua itu bisa dijadikan uang. Gila nggak? Ini cukup simple ya. Simple banget. Simple banget. Nah, ini nih konten selanjutnya konten selanjutnya orang yang hobi mancing gila ini like-nya sampai dengan 1 juta wow keren keren keren keren isi channelnya mancing semua oh isi channelnya anak-anak dan ku tengok ini penontonnya banyak ya dan ini semua kayaknya bisa dilakukan dari HP aja Nah, ini ini, ini, ini, ini, ini, siapa nih yang suka jalan-jalan lagi nih? Yang suka jajan di anak sekolahan aja. Ini yang ngelag sampai satu juta, juta yang ngelag aja. Simpel nggak? Simpel banget. Jadi kalau misalnya kita punya device yang hanya sebuah HP doang, itu bisa nggak untuk jadi... Akses kita masuk ke dunia youtube Bisa Dan kayak abang ini tadinya dia konten kayak gitu ya Ini kayaknya menggunakan hp doang dia makan Dan yang nonton udah 8 ribu dalam 3 bulan ini Keren gak? Keren Keren keren keren, keren. Jadi sekarang ini Kalau kalian mau jadi youtuber itu cukup simple ya Dan cukup mudah juga Karena youtuber sekarang itu cuma menggunakan hp aja Udah bisa Ya tinggal mentalnya aja kuat enggak Untuk tidak digaji selama beberapa bulan Terus saya bilang juga Kerja bakti Karena kita ada yang namanya itu syarat untuk monetisasi Dan itu harus dipenuhin Oke okay, ya